Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channelku. channel aku How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Sesuai judul ya, di video ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas kasus kematian Tang Monida. So, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu, supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Gak usah lama-lama langsung ngajak kunci kamar kalian, matiin lampu pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Tang Munida Oke, okay, jadi kasus Tang Munida ini bergulir dengan sangat cepat Dan bahkan setiap hari selalu ada update yang cukup banyak So, untuk beberapa video ke depan Gue bakal fokus buat ngebahas kasus kematian Tang Munida ini di video yang kemarin, gua udah ngebahas kasus Tang Munida sampai kasusnya sempat ditutup oleh pihak kepolisian tanggal 11 Maret kemarin. Berdasarkan hasil otopsi dan juga pemeriksaan barang bukti dan 71 saksi, pihak kepolisian Thailand memutuskan kalau kasus kematian Tang Munida ini adalah murni kecelakaan. Nah, ini nih yang menarik kemarahan publik, karena kasus meninggalnya Tang Munida ini sudah bukan lagi persoalan keluarga Tangmu, tapi sudah menjadi persoalan internasional karena banyak banget warga di luar Thailand yang ngikutin kasus ini dan salah satu yang paling aktif dari Indonesia. Begitu besar dukungan dan dorongan warga Indonesia untuk menegakkan keadilan atas kematian kasus Tangmo ini. Walaupun nggak bisa memberikan dukungan secara fisik atau langsung hadir di situ, tapi warga Indonesia selalu memberikan dukungan yang sangat besar melalui Twitter, TikTok, dan juga Youtube. Oleh karena itu, setelah diputuskan, keesokan harinya Sekitar dua ribuan penggemar Tangmonida melakukan demo di depan kantor polisi non-taburi. Mereka jelas-jelas tidak terima atas putusan pihak kepolisian, yang menyebutkan bahwa kasus Tangmonida ini adalah murni kecelakaan. Sekali lagi, ya, karena fakta-fakta yang ditemukan di lapangan itu sama sekali berbeda jauh dan melenceng dari hasil putusan kepolisian. Terlalu banyak kejanggalan dan informasi yang kurang penjelasan yang detail. Kalau misalkan ketidakcocokan itu mungkin sekitar 10-20%, publik masih bisa terima. Tapi kalau udah sampai 70-90% yang nggak cocok, pastinya semua orang jadi bingung dong. Ada apa kok bisa sampai seperti itu? Mungkin netizen dan warganet itu masih lebih jeli dan lebih kritis dibanding pihak kepolisian Thailand ini. Para penemu itu menuntut untuk dilakukannya otopsi ulang terhadap jenazah Tangmonida. Dan meminta pihak keluarga ke Tangmonida untuk mengundur jadwal kremasi jenazah tersebut. Dan hal ini sejalan dengan keinginan ibu Tangmo yang sudah merasakan kejanggalan kasus anaknya ini dari awal. Doi sudah meminta untuk dilakukannya otopsi ulang jauh sebelum putusan kepolisian ini keluar. Bahkan saking hebohnya kasus ini sampai ke telinga Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan Ocha. Dia ngerasa polemik tentang tragedi kematian Tang Monida ini sudah terlalu besar dan bahkan menyita perhatian internasional kepada Thailand. Kasus yang sudah bergulir lebih dari dua minggu ini masih belum selesai-selesai. Asal kalian tahu ya, jabatan Perdana Menteri itu adalah jabatan tertinggi di pemerintahan Thailand. Karena di sana tuh nggak ada presiden ya guys. Sedangkan kalau raja itu lebih kayak kesimbolik atau lambang negara gitu. Tapi sama sekali nggak ada ikut campur ke pemerintahan yang berjalan. Jadi kalau udah instruksi dari Perdana Menteri itu, pastinya perintahnya nggak main-main. Prayut memerintahkan pihak kepolisian untuk dapat mempercepat penyelidikan kasus tangguh ini. Dan juga harus bisa lebih transparan dengan menerapkan kaidah ilmu forensik yang benar. Dan akhirnya dilakukanlah pemeriksaan lanjutan atas kasus kematian tangguh ini. Menurut Mr. Jirapat, yang merupakan komisioner wilayah satu dari kepolisian Bangkok, Diputuhkan kira-kira empat -kira minggu lagi, barulah investigasi ini bisa mencapai hasil finalnya. Apakah kasus tamu ini memang benar murni kecelakaan atau ada indikasi pembunuhan? Nah kuncinya, supaya pemeriksaan ini bisa berjalan, akan dilakukan otopsi ulang untuk yang kedua kalinya terhadap jenazah Tangmonida. Tapi kali ini nggak dilakukan di rumah sakit yang terafiliasi dengan pihak kepolisian di mana sebelumnya otopsinya dilakukan di Institut Kedokteran Forensik Rumah Sakit Kepolisian Thailand tapi kali ini akan dipindahkan ke rumah sakit yang lebih independen dan gak terafiliasi sama pihak kepolisian lagi yaitu di Institut Kedokteran Forensik Rumah Sakit Siriraj nah kenapa nih kira-kira kok banyak orang yang menuntut supaya otopsi yang kedua ini dipindahkan ke rumah sakit yang berbeda dan sama sekali gak ada afiliasinya sama kepolisian Thailand karena ada dugaan kalau di balik ribut-ributnya kasus Tangmo ini masih ada hubungannya sama unsur politik. Ada isu yang mengatakan kalau ada orang besar atau orang penting yang berpengaruh di pemerintahan yang terlibat akan tewasnya Tangmo Nida ini. Baik itu entah disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, menurut teori itu, lima orang yang ada di kapal bersama Tangmo Nida itu sebenarnya cuma cecunguknya aja. Sebenarnya di balik itu semua ada seorang mastermind yang merencanakan ini semua, dan orang itu nggak ada di kapal. Teori lain mengatakan kalau speedboat itu sebenarnya ingin mengantarkan tamu ke salah satu hotel yang ada di pinggiran Sungai Chao Phraya itu. Asal kalian tahu ya, jadi Sungai Chao Phraya itu sungai yang sangat besar di Thailand, dan di beberapa bagian itu ada kompleks hotel-hotel mewah, hotel-hotel yang sangat luxury yang diduga sebagai destinasi dari speedboat ini. Dan di hotel itu diperkirakan ada seseorang yang sedang menunggu kehadiran Munida. Jadi orang-orang yang ada di dalam kapal ini sebenarnya cuma kurir doang. Mereka bertugas buat nganterin Munida untuk bertemu sama orang yang lebih penting ini. Oh ya, BTW teori tentang adanya kekuatan besar atau orang yang sangat berpengaruh di pemerintahan Thailand yang menjadi dalang dibalik kasus kematian Tangmu Nida ini itu masih relate sama teori rekaman kamera CCTV yang ada di pom bensin pas malam kejadian. Nah, di rekaman kamera CCTV itu terekam jelas kalau di situ ada enam orang dimana lima orang itu adalah lima orang yang bersama Tangmu malam itu, sedangkan satu orang lainnya itu masih misterius guys. Identitasnya masih nggak terungkap dan publik tuh sama sekali nggak tahu orang itu siapa. Terus ngapain orang yang keenam itu tiba-tiba ada di lokasi, padahal pas ada di kapal orang itu nggak ada. Gue berharap banget identitas orang itu bisa segera diungkap ke publik supaya orang tuh nggak jadi penasaran dan bertanya-tanya tentang identitas orang itu. Nah, kita bakal bahas tentang dugaan keterlibatan Getik dalam kasus kematian Tangunida ini. Dan juga gelagat getik yang kelihatan sangat aneh di upacara penghormatan jenazah terakhir Tangmonida di gereja di next video. So stay tune di channel gua jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.